Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers Dimanapun Anda berada, selamat malam Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan info-info menarik Dan pastinya kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali kita mendapatkan kabar spesial yang sangat membahagiakan sekali Kali ini ada kabar di persahabat ya Dari Oma Siwi langsung saat press conference Indosiar Spesial untuk acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 Indosiar dan Dedek Lesti Kejora Disampaikan langsung oleh Oma Siwi atau Ibu Harsiwi Ahmad Mengenai tentunya progres Bunda Lesti yang akan kembali hadir menyuguhkan kejutan yang akan kembali tampil di panggung megah Indosiar. Ibu Harsihwi menyampaikan, Bunda Lesti Kejora itu akan tetap berkiprah di Indosiar untuk memberikan penampilan dan kejutan-kejutan persahabat untuk kita semuanya. Tetap doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora selalu memberikan karya-karya terbaru. Dan Bunda Lesti Kejora tetap semangat untuk terus berkarya. Pastinya, kita bangga dan kagum, dan terharu sekali saat mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Harsiwi Ahmad saat live press conference di Indosiar. Kita tetap menunggu penampilan Bunda Lesti, dan tahun baru adalah awal kiprahnya Bunda Lesti tampil kembali di layar kaca. Indosiar itu adalah rumah Lesti, Lesti tidak akan tergantikan Itu juga yang disampaikan oleh Ibu Harsiwi ya, kita makin bangga dan Masya Allah Alhamdulillah terima kasih Ibu Harsiwi sudah sayang banget sama Lesti Kejaoran Kita lihat juga tanggapan banyak respon yang diberikan, Di antaranya dari akun Suhati Eti mengatakan Aku sampai terharu lihat live pas Ibu Siwi yang berbicara langsung. Sampai merinding, Alhamdulillah dedek Lesti bisa tampil lagi. Insya Allah. Ada juga tanggapan lain sahabat dari akun WN Skorwia mengatakan Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya, Bunda Lesti tampil lagi di Indosiar. Terima kasih Ibu Siwi. Jujur, kalau nggak ada Lesti di TV, agak nggak pernah nonton. Sehat selalu, Bun Lesti. Dan rezekinya selalu mengalir, dan mengalir terus tanpa batas. Amin, Ya Rabbal Alamin. Begitu banyak doa-doa dan support yang diberikan untuk Lesti ya. Masya Allah, kita bangga dan pasti kita akan kembali bangkit bersahabat. Lesti akan kembali bangkit. Di awal tahun, itu adalah awal bangkitnya Lesti kejora kembali dari keterpurukan. Kita yakin bahwa idola kesayangan kita akan terus berkarya karena sang kejiora akan terus bersinar sampai kapanpun. Kemudian juga, para sahabat, kita lihat, ini ada informasi juga dari fanbase dari Eliza, underscore 4161 Real. Di sini menginformasikan, mengunggah sebuah postingan foto bunda Lesti, namun kita self dengan kalimat yang diunggah. Lesti kejiora is comeback. Kata kuncinya, Lesti kejiora akan berbicara tentang isi hatinya. Hmm, akankah dengan single baru? Wow, ini pertanyaan banget nih bersahabat kira-kira. Ya. Akan dengan single barukah Buda Lesti berbicara tentang isi hatinya? Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Akankah lewat single baru? Semoga aja ya dapat bocoran dari press conference tadi. Yang tadi nonton pasti tahu dong katanya tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Bunda Lesti memberikan karya terbaru dan karya terbaiknya Kita lihat juga perasaan di Ungen Bufir ya Ini momen saat Bunda Lesti Papa B dan BBL Ini lagi sesi foto Bersama nih persahabat ya Masya Allah Lucu banget abang L Sudah nggak mau digendong Atau digandeng persahabat ya Tidak mau dipegangin lagi Sama pandanya Mau jalan sendiri Ini anak pinter banget nih persahabat Makin bangga dengan sosok baby L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Selalu menjadi penyemangat Penguat bagi kedua orang tuanya Amin kita pasti masih menunggu kabar baik, kabar terbaru hingga cidukan-cidukan vitamin dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, pamit ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.